sedang ucapan Rasul. Ini kan sudah jelas sekali. Nah, persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yauma Ini ayat ini Isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna, mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau itu perbudakan masih boleh, milikul yamin beli perempuan nikah ini masih boleh jual beli manusia boleh di ya, al tidak dilarang ya jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna dan, dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu siapa yang meneruskan al-ulama masih dengan ucapan Rasulullah ini kan sudah jelas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang telah menyempurnakan semua Syariat dan agama yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Beliau berkata dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti orang yang satu induk, satu sumber, hanya saja berbeda waktu dan zaman, bukan zamannya, waktunya dan tempatnya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kita tinggal dengan Islam dan kita anut sekarang ini telah dijamin kesempurnaannya oleh Sang pencipta. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, ayat yang masyur... A'udzubillahimmanasyaiton rajim... Setelah Allah menjelaskan jenis-jenis di hewan yang diharamkan... Di tengah-tengah ayatnya, Allah berfirman... A'udzubillahimmanasyaiton rajim... Bismillahirrahmanirrahim... Al-Yawma akumaltu lakum dinakum... Wa atmantu alaikum ni'mati... Waraditu lakumul islam... Pada hari ini, tepatnya di hari haji Wada. Pada saat Nabi SAW mengerjakan ibadah haji... Dan setelah itu beliau meninggal dunia... Wassalam, Allah mengatakan, Aku telah sempurnakan agama kalian... Dan juga aku cukupkan nikmatku pada kalian, artinya kalau ikutin syarat itu yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan, yang diperintahkan, kerjakan, wajib atau sunnah, yang dilarang haram dan makruh tinggalkan, maka nikmatku akan sempurna pada kalian. Dan aku telah riba Islam sebagai agama kalian, tidak butuh cari yang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau suatu ketika nanti tiba-tiba Islam bukan agama yang benar, bagaimana? Yani... Dan tuh dia lagi sakit, tidak sadar. Nggak ya, mungkin dong. Benar dan tidak mungkin, Anda harus yakin. Berarti Anda sendiri sudah mulai bingung, nggak bisa menjawab. Nggak mungkin. Tetap benar, harus begitu dong jawabannya. Nggak bisa diganggu. Nah, kalau Anda mendengar itu, berarti Anda sudah kurang yakin dengan agama Anda. Nggak bisa diganggu, eh, Islam kok. Bagaimana kalau tiba, tiba Islam, nggak benar. Nggak mungkin. Pasti benar, sampai kapan pun. Pasti benar, harus begitu dong. Pasti benar, harus dengan keyakinan. Pasti benar. Bagaimana beragama tanpa keyakinan? Dan itu adalah harus. meyakini agamaku adalah agama yang paling benar, itu harus. Dalam beragama itu, harus betul agama, Allah